Halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Wahyu di channel kesayangan kita di Rosa Auto hari ini kita di Cibogowetan di tempatnya Bang Agus nama sarumnya apa nih Bang Agus Banten Jaya Mandiri Banten Jaya Mandiri sebelum kita lanjut Abang kasih salam dulu buat teman-teman kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Banten Jaya Mandiri uh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin Wal Fahidin. Kembali lagi, kita mau tayang di channel YouTube Deddy Rosauto, ya. Ya, Deddy Rosauto, ah, Rosauto. Oke, teman-teman semua, hari ini kita main ke tempatnya Bang Agus. Kita mau review nih di sini, banyak nih unit-unit yang tersedia di tempatnya Bang Agus di Banten Jaya Mandiri. Unit ya, bajongan, unit bajongan, <laughs> unit, unit bajongan. <laughs> kita mulai dari mana nih, Bang? Uh, boleh, no dari sini boleh Dari sini dulu ya oh. uh, Nomor teleponnya Nomor telepon kami 0822 1004 655 oke uh. oke okay, okay. Ada alamat ini, ada medsos lain? Pakai TikTok atau pakai Youtube juga atau oh, ini? enggak TikTok itu kita Banten Jaya Mandiri Banten Jaya Mandiri, Banten TikTok Jaya Mandiri. IG ada IG? Uh, IG ada Jadi IGnya apa? Sama Banten Jaya Mandiri, Mandiri. Oke okay, teman-teman, ini kalau mau cek langsung nih di bio sos, uh, medsosnya Bang Agus bisa oh. langsung cek, cek di TikTok Banten Jaya Mandiri dan di IG Banten Jaya Mandiri Banteng. Bang ya. Oke Bang kita mulai dari mana nih Bang? Nih dari sini. Dari sini ya mobil, dari yang pertamaan ya. Mobil kebo. Mobil kebo. Ya. Ah ini mobil uh, Mitsubishi, Mitsubishi Triton. Mitsubishi Triton. Ya. Tahun 2014. Mitsubishi Triton tahun 2014. Ya tangan pertama dari baru ya kan pemakaian pribadi. Uh, mobil bukan bekas lumpur Bukan bekas lumpur bukan. Bannya aja nih masih ban biasa uh, Iya, masih ban biasa bukan ban tahu? Bukan, ban tahu, bukan ban tahu. <laughs> Jadi ini pemakaiannya bukan bekas lumpur teman-teman ya. Alias bukan bekas tambang Betul. Jadi ini pemakaian-pemakaian pribadi Asli Jakarta nih. Asli Jakarta ya hmm. Jadi gak ada mutasi-mutasi nah. ya Jadi hmm. di faktur juga ada Jakarta ya. Jakarta, dong. Jakarta, asli Jakarta Jakarta asli Jakarta. Oh. Ini ada Triton 2000, 2014 GLS. GLS. Hmm. Triton 20. 2014 GLS Triton 2014 GLS ini transmisinya manual apa metik bang? Manual. Transmisi manual. manual. E, AC dingin. AC dingin, kaki enak, ya kan mesin bagus. AC dingin, kaki enak, mesin bagus. Mm -hmm. Ban ban juga masih bagus bang ya? Masih Bagus. Bahan bakarnya dexlite. Dexlite. Bukan Waduh, solar. Bukan solar. Iya. Dexlite ya. Dexlite. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kilometernya apa? Kilometernya 140 atas nama perorangan. atas nama perorangan. atas nama perorangan kilometer seratus ribu. Nah 3. harganya sendiri bang. Harganya sendiri kami buka di angka 200 juta. Buka di angka 200 juta. Ini iya. untuk teman-teman derosa sekalian nih, masih bisa nawar nggak Pak? Bisa dong. Masih bisa ya? Bisa. Negonya sampai berapa, Bang? Ya, nego-nego lah. Nego-nego ya. Datang ke sini sambil ngopi dikasih nego. Datang ke sini sambil ngopi dikasih nego dari iya. 200 juta intinya masih bisa nego, teman-teman. bisa nego. Ini ada Triton, ya kan? Hmm. Ini kalau seumpama mau kredit bisa, Bang. Uh, dibantu, dibantu ya, dibantu masih bisa ya bisa, berarti ya. Ini kalau ada temen-temen nih, cuma mau pengen nyicil gitu, yeah, berarti bisa. ini masih bisa ya dicicil ya. Oke oke okay, okay, bang. Terus ini dari segi eksterior interiornya ada minusnya nggak bang? Uh, Interior-eksteriornya ada Ini di bagian sini belum dirapih ini dikit Ya dikit Ada di baret Pemper ya nah, Terus ada di belakang langsung pipit dikit Langsung pipit uh, dikit Tapi cat masih orisinil ini lah Cet orian ya bang ya orian. Jadi cuma ada sini, ya. ya itu mah pemakaian ya standar lah Ya, ya, bang, ya. betul Jadi standar pemakaian aja ya Standar. Kalau ban-ban semua masih bagus Ban-ban semua. Semua, ya, semua masih bagus semua. Oke teman-teman ini keadaannya seperti ini, dibuka di angka 200 juta Kalau yang mau nego silahkan langsung datang aja ke Bandung Jaya Mandiri ya, sambil betul. ngopi Biasanya ini buat Kalimantan, buat Kalimantan ya. Kalimantan ini, ya. kalau saya ngambil, 170 kasih enggak, Bang? Ya, oh. sambil ngopi. Nah. Dah, sambil ngopi ya. Tetap sambil ngopi, tuh. Bang. Iya, sambil ngopi. Sambil ngopi ya. Jadi Oke. kita harus datang, tak kenal maka sayang. Iya, betul, iya. tak kenal maka sayang. Betul. Berarti datang aja dulu, cek unitnya sepuasnya. Nanti sambil ngopi, sambil dinego. Ada unit apa lagi, Bang? Ini ada unit Carry Tayo oh kerry tayo, tayo. susuki kerry tahun 2019 2019 pajaknya bulan sembilan pajak bulan sembilan tahunnya 2019 2019 ya. pajak bulan sembilan tahun 2019 hidup pajak hidup hidup dong bulan sembilan hidup kawan-kawan jadi 2024 2024 kirinya baru kirinya baru Aa, ACPS ACPS Aa, Jadi bukan setir kebo Bukan setir kebo ya, berarti Masir ini kebo. yang udah ACPS Betul Ini dibuka dianggap berapa bang? Ini kita buka 99 juta 99 juta Murah om Murah ya? Kalau bikin susah Kalau bikin susah? Iya. Ya dari Lempung kali om Iya <laughs> <laughs> Ini kan mobil tahun muda <laughs> nah, ya kan? tahun muda, ya. Kilometernya ini sekitar 80an Kilometer 80an? 80an? puluh 80 ribu Atas uh, nama? Perorangan Atas nama perorangan uh, ya? Atas sandal. nama perorangan Iya yeah ini tahun STNK nya 2020 2020 2020, 2020 ya alamat STNK di Tangerang Tangerang ini kabupaten apa kota nih Om? kabupaten kabupaten ya, ya. Nah ini teman-teman satu lagi nih ada Suzuki Carry tahun 2019 da -da. pemakaian 20 da -da. ACPS. ACPS ACPS ya, ya. dibuka diangkat 99 juta ya Nah ini kalau seumpama nih Om ada teman-teman nih yang sekiranya minat nih uh sembilan masih nego nggak nego dong nego ya, tetap sambil ngopi sambil ngopi, ngopi teman-teman, yeah. jadi kalau ada yang minat langsung datang ke sini aja sambil ngopi. sambil ngopi ini masih kaleng masih kaleng ya, nah, nah ini kalau saya nawar nih om 90 juta gimana nih saya bayar sekarang nih uh, <laughs> ngopi, dulu ngopi dulu ngopi ya. dulu ngopi ya ngopi dulu iya. nih kamu belum habis ya 90 juta ngopi <laughs> dulu ya, iya, ya. Lho, ngopi aduh dulu. ini mau saya bayar sekarang nih kalau <laughs> sembilan nih <laughs> ngopi dulu ya, nah ini untuk plus minusnya mobil ini sendiri kalau mobil ini karena dia mobil barang ya menurut saya 2009 2019 ini masih worth it lah masih bagus semua masih bagus semua, ya? masih bagus ya kan? semua ya? ada Jadi... ban belakang dikit uh -huh. kurang bagus tapi nanti saya ganti oh gitu ya ganti baru dong berarti kondisi prima berarti prima, ya keluar ya dari kan? sini pokoknya Jadi kondisi keluar prima keluar dari sini tinggal pecut langsung dapat cuan. cuan langsung dapat cuan, betul mobil <laughs> operasional iya, banget mobil ya mobil operasional banget ya akhir hmm. baru tadi ya akhir baru akhir baru ya kan pajak panjang pajak panjang, pajak panjang. Nah. siap siap oke teman-teman ini carry tayo rekomendit banget tayo. nih makir hmm. baru pajak panjang hmm. ban baru-baru sebagus ya, bagus, masih bagus. Selalu selalu Yo, kelan, ya masih bagus yuk kita ke mobil selanjutnya sebagus nah ini kita puja apalagi Om? jss tahun ini JSS, 2008 jss tahun 2008 iya, ini pajak tuh, tuh pajaknya 0725 masih hidup 0725 masih hidup berarti pajak. Uh, untuk pajak STNK 2023 bulan yeah. 7 ya 2023, untuk 2023. pajak depan STNK depan uh, bulan 7 2025 oh, ini, masih panjang om ya ini mobil tua tapi kita udah upgrade ah mobil tua uh, udah upgrade udah upgrade jadi 2013 ya secara sepintas sudah kayak RS ya ah ya? udah kayak RS. Ah, jadi secara jadi, sepintas sudah RS pelek juga udah ring gede ya, nih kayaknya nih ring besar, ring besar. Terus, uh, apa namanya dalaman juga oke, dia kasih kita layar uh, apa sentuh tipi jenong oh layar oh, sentuh tipi iya, jenong 2017 ribu <laughs> udah mobil 2017, 2017 ya 2017. layar sentuh tipi jenong ya keluar ya <laughs> Eh, apa namanya ini pakaian pribadi. Pakaian pribadi, ya. STNK atas nama pribadi. STNK atas nama pribadi. Pajak hidup, pajak hidup. AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki. Kaki-kaki tinggal tancap. Tinggal tancap Ii. aja ya. Berarti kaki-kaki iya. senyap nih. Senyap gak loh. ada bunyi ya. Gak ada. Dengan ring gede kaki-kaki senyap. Aman. Aman ya. Aman. Ini dibuka di angka berapa um? Ini saya buka di angka 110. 110 juta. 2008. 2008. Upgrade RS. Upgrade RS. Kondisi fisik mendukung, mendukung, masih banyak orinya. Cocok buat anak muda. Cocok buat anak muda, udah kreditan sih ya. Cocok iyi, buat iyi. anak muda. Ini ngomong-ngomong, kalau Aduh. kondisi seperti ini, kalau seumpama temen-temen di Rusak sekalian ada yang ingin kredit, masih bisa nih, Om. Bisa. Masih bisa, bisa. ya. Masih bisa. bisa. Ini kira-kira kalau kredit DP berapa nih? Ya, paling DP DP lima belas juta. DP DP lima juta ya. Kira-kira diangsuran berapa? 3, lebih dikit lah. Tiga lebih dikit selama 4 tahun. Tiga tahunan. Tiga tahunan. Iyi. Oke, Om. Selanjutnya kita punya apa lagi nih? Ini Suzuki APV. Suzuki APV. Tahun 2011 Ini blind paint Suzuki APV blind paint tahun 2011 11, ya. Tahun 2011 ini Om um, ya mm -hmm, 2011 Ini mm. kondisinya gimana Om? Um? Kondisinya cuman body aja sih e, Apa namanya harus perbaikan biasa dia karena mobil barang Mobil barang nah, Jadi harus ada nih kayak gini lecet-lecet Ya lecet-lecet Bare. harus lecet, perbaiki Nanti tinggal ngomong Rapiin gas ngomong rapihin gas. Oke, oke. ini kita punya suzuki blend tahun dua ribu dua ini belum ac Om ya? udah oh, udah ac tapi ya. non power. oh berarti ini udah ac tapi enggak power steering. Ya, betul. suzuki apiv blend vein dua sudah, sudah ac. sudah ac. cuman belum power, belum steering. power steering. kondisinya apa adanya begini. Ah. nanti tinggal di nego-nego aja. Ah. pulang rapih. betul. dibuka di angka berapa um? lima juta. dibuka di angka 50 juta. 50 juta. lima juta masih bisa dinego? masih dong. Kasih harga spesial buat teman-teman Derosa. Uh, 48. 48. 48. Kalau 40 bisa nggak Belum. Belum bisa. Belum bisa. Kira-kira dari 48 masih bisa dinego lagi enggak? Ya tinggal ngopi aja. Teman-teman tinggal datang, tinggal ngopi. langsung ketemu di Banten Jaya Motor ngopi bareng, nego di tempat. Betul. Nego di tempat. Nah. Terus pajaknya eh um? uh, Pajaknya ini 0826 telat sekali. 0826 telat sekali. Telat sekali. Berarti uh, di 0822 dipajak. Uh, 0822. 0822 uh, dipajak. Betul. Telat sekali. Ini bicaranya harga yang tadi disebut bicara apa adanya? Apa adanya. Bicara apa adanya, apa adanya? Ya? Atas nama? Atas nama, hmm. Atas, nama, Atas, nama Atas nama PT. Atas nama PT. Atas nama PT. Surat pelepasan semua komplit? Ah uh, komplit. Komplit semua um, ya? semua Uh, kir hidup. Kir hidup ya? ya. Cuman pajak, aja telat, pajak aja telat sekali. Kir hidup Betul. atas nama PT. Betul. atas nama PT dengan kira-kira nih kaki-kaki gimana Om? Kaki-kaki aman. kaki-kaki aman ya? ya. Bagus semua ya. ya. Ban, ban masih bagus semua. Cuman ada sedikit aja kayak tadi baret-baret ya, dikit. Baret lah, mobil ya, barang, oh. mobil barang ya. Iya. Oke, siap-siap. Uh -uh. Ini berarti kalau untuk teman-teman yang berminat silahkan datang langsung ke Banten Jaya Motor nanti dari harga 48 Uh, oke okay, untuk teman-teman yang berminat sekiranya berminat langsung datang aja ke Banten Jaya Mandiri nanti langsung bisa dinego sambil ngopi Betul. sambil ngopi Om ya ini kita punya apa lagi nih Om 300 L300 L300, 2012. L300 tahun 2000. 2012. 2012 2012 Wow 12, box ya. L300 box ya, tahun 2012 Waduh, kalau lihat dari kondisi kayaknya masih oke banget nih ya masih bagus, masih bagus ya, ya ada ini platnya ini. tapi Bandung Om ya Bandung plat Bandung 0326 berarti ini 0323 atau 0322 uh, 0323 0323 Betul. berarti telat sekali telat sekali, telat sekali. Betul. L300 tahun 2012 pajak telat sekali ini L300 box ya teman-teman ya? ya L300 box Bang, uh, kalau nilai pajak ini kira-kira berapa nih om? murah Om cuman dua koma sekian dua jutaan 2 sekian juta 100. ya seratus ini atas nama pribadi ya PT atas nama pribadi atas nama pribadi Betul. alamatnya Bandung Bandung alamatnya Bandung, Bandung atas nama pribadi uh. telat sekali alamatnya Bandung uh. 2012 L300 box AC pakai AC udah dong AC PS ACPS. ACPS. Jadi udah AC rapi udah, udah power steering ya. Betul. Terus kondisinya sendiri gimana nih Om? Um? Kalau menurutnya sendiri sih ada sol-solan dikit tapi dia udah rapi lah. Ada sol-solan dikit hmm. tapi sudah rapi. Sudah rapi. Nah, ini yang paling penting nih, angkanya berapa? Angkanya saya jual di angka 85. 85 juta, teman-teman. 2012 telat sekali 85 juta untuk teman-teman di rusak sekalian sekiranya minat masih bisa, nego, kak? bisa dong. masih bisa lagi ya iya serba nego pokoknya ya kan bukan serba tiga puluh iya bukan serba tiga puluh tapi serba nego nih ya serba nego serba nego kira-kira om dari 85 kalau saya nawar 75 boleh nggak jangan dong jangan om, ya 75 puluh ya. belum ya anak buah kan kalah <laughs> anak buah kalah dari. ini kira-kira berapa 80 puluh delapan lebih lebih dikit lebih lebih dikit iya, ya iya, lebih enaknya sih teman-teman sekalian Ganteng. sambil ngopi sambil ngopi ke tempat Bang Agus okay. orangnya ganteng <laughs> kita punya apa lagi Om ini LX O oh, ini 2003. kita punya Kijang LX tahun 2003 ya, ini Kijang LX 2003 ya kan masih kaleng masih kaleng breng ya kaleng breng dong masih kaleng, kaleng breng ya. LX 2003 warna biru masih kaleng breng pajak masih Om kaleng. pajaknya hidup sembilan 0923 hmm. 0923 Betul. pajak masih hidup 09 kondisinya gimana nih Om Kondisinya orisinilan tinggal, Orisinilan eksterior orisinil interiornya gimana Om Orisinilan semua Orisinilan semua iya. masih serba orisinil Serba orisinil Ini ngomong-ngomong udah upgrade power steering belum uh, belum belum upgrade blasting iya, masih iya. standar. Masih berarti ini mesin belum evi ya, belum iya. ya. Kalau elek belum ya, iya. walaupun 2003 ya. Masih engkol, masih engkol ya. Nah, <laughs> iya. Tapi nggak kalah sama Ail lagi ya. Iya <laughs> nggak kalah sama Ail lagi ya. ya? Iya. Ini ngomong-ngomong dibuka di angka berapa nih? Ini murah aja kita buka di angka 63. 63 juta. Betul. Teman-teman derusa sekalian, LX tahun 2003, 3, mm -hmm. 63 juta betul pastinya serbanego dong serbanego serbanego iya, kalau 50 mas... gimana om 50 dipikir-pikir <laughs> ya dipikir-pikir kan? 60 turun dikit 60 diamput. turun dikit iya. Yuk. oke om ini eksterior interiornya sendiri gimana nih untuk ini untuk eksterior dulu deh eksteriornya ya masih original Orisinilan ya interiornya masih original masih orisinilan. jadi masih gak ada masalah dia bawaan dia. AC uh, AC masih dingin AC okay. dingin kaki-kaki senyap hmm. Hmm. ini kilometer kalau nggak salah masih seratusan ya Wah oh, malahan iya. kilometer masih seratus ribuan 2003. 2003 2003 ya 2003. masih seratus ribuan Luar worth it binasa, banget ya, kan? ya worth it banget. Iya worth banget kondisi barang masih orisinilan ya berarti ya iya. ya dan dan dan mirror lah ini danannya sedikit lah enggak banyak ya sedikit gak banyak Oke ini oh. masih recommended banget nih buat teman-teman sekalian iya. dari harga yang kita sebutkan tadi datang langsung ke sini sambil ngopi-ngopi nego sampai jadi nego sampai jadi, jadi. Oke okay, abangku kita punya apa lagi nih api api pihudi nah, merah merona api merah merona ini, merah merona. ini, ini tipenya gel ini kita punya APV tipe GL warna merah merona. 2017. 2017. APV GL 2017 warna merah. Atas Aduh. nama? Atas nama pribadi. Atas nih. nama pribadi. Jadi dulu nih ceritanya. Nah. APV merah merona atas nama perorangan tahun 2017. Tahun 2017. Tipenya GL. Tipenya GL. Uh, uh, pajaknya 08 2023. Pajak masih hidup, masih hidup. 08 2023. Karenya 27. Ini kenapa perorangan bisa merah nih Jadi ini ceritanya mau disewa, mau disewa. sewanya enggak jadi. Waduh, ah, udah terlanjur ke chat, udah chat berarti. Terlanjur ya. chat. <laughs> gitu. Udah terlanjur ke chat mau disewa, sewanya enggak jadi. Gitu. Jadi akhirnya dipakai sendiri aja dah. Pakai sendiri aja. ngomong-ngomong hmm. dibuka di angka berapa? Ini saya buka di angka 99 juta. 99 juta 2017 GL Hiu. merah merona. Jarang ada yang punya nih. Jarang meriah loh 2017. Iya ya, kan orang jualan masih 125-an. Jualan 125 Ii. ya, bukan 99 juta, iya, juta ya. Kita jual harga bajong aja. Harga juga. bajong. Untuk 85 kecil. deh. 85 mikir-mikir. Mikir-mikir ya. Mikir-mikir sambil ngopi. Sambil ngopi lah. Teman-teman, datang aja langsung cek di langsung ke lokasi sambil ngopi. Iya. Harga sampai jadi. Sampai jadi. Ini ngomong-ngomong ac -nya gimana, Om? Um? AC dingin. AC dingin. Kaki oke. Okay. Kaki-kaki juga oke. Okay. Tinggal ngecat aja dikit-dikit. Tinggal ngecat dikit-dikit ya. Betul. Interiornya? Oke okay dong. Oke okay, ya. Masih rapi semua. Masih rapi semuanya ya. Dalam-daleman semua iya. masih rapi. Ini kemarin ya? lebaran dibawa muter-muter nih. Dibawa muter-muter. Iya, dari mulai Tangerang, Tangerang. Indah ya, kan, sampai Sukabumi. Sukabumi? Eh, balik lagi ke kita. sendiri yang bawa? Iya. Oh, iya. iya. Luar, biasa. Luar biasa. Ownernya iya. sendiri yang bawa, pengen yang marah katanya. ban masih bagus semua. ban masih bagus semua ya di harga 99 juta. tawar Tawar 85 ngopi-ngopi aja di sini. Tawar aja. Tawar 85 ngopi-ngopi aja di sini. 2017. Ngopi -ngopi. Ini ngomong-ngomong kalau kredit masih bisa nih, Om ya? Bisa, Om. Masih bisa ya cair, 2017 cair, ya? Cair masih sekitar 90 sekian. 90 sekian cair, ya cairnya ya. Berarti DP DP Ceper ya, bisa lah ya. Dp, dp, dp, Ini kira-kira DP berapa om. nih, Om? Ya kurang lebih sekitar 17 jutaan lah. 17 juta bisa 17 juta ya, juta di 17 angsuran berapa tuh? Angsuran ya 3, sekian lah 3 tiga, tiga tahun tuh ya? 3 tahun 3 tahun 3, sekian tiga tahun, lah tiga ya? Kalau ya. 4 tahun orang kasihan kasihan ya, terlalu lama ya <laughs> Si merah merwana ini memang luar biasa ya, kondisi... <laughs> masih rapi banget masih ya rapi. masih oke okay. masih oke okay banget masih ya okay. ya minus-minus dikit lah kayak beber-beber apa-apa lah ini ini rekomen ya. nih Om kalau disewain ya. ini biasa orang sewa itu sekitar 4,8 4,8 perbulan jadi kalau okay. memang ada niat untuk bisnis sewa menyewa ini masih iya, rekomen banget ya, rekomen banget ya oke teman-teman tuh untuk nah. untuk sekiranya yang punya bisnis sewa menyewa nih Betul. alias rental mm. mobil mm -mm. ini sangat recommended harganya masuk Warnanya pun luar biasa. Luar Jarang biasa. ada yang punya. Lipstick merah. Lipstick merah, betul. Hmm, Ini ya. kita punya apa lagi, Om? Ini ada blind Pen 2011. Kita punya mobil barang Blend Pen 2011. 2011. 2011. Kondisinya ya. gimana, Om? Kondisinya ya tinggal ngesol ngesol aja dikit. Ngesol ngesol dikit ya? Ya, mobil barang ya pasti. Mobil ada barang ada betul. Dikit. Tapi mobil masih full orisinil lah. Full Ini cc 1315 Ini 13 AC. 13 AC. Non power. Belum power steering. Belum power Cuman steering. Cuman udah pakai AC, ya? AC terus kondisi mesin gimana nih um? kondisi mesin oke okay. kilometernya berapa kilometernya ini? baru seratusan lebih dikit seratusan lebih dikit ya Iyi. masih rekomendnya uh banyak baru semua nih ya oh, iya. ban ban masih cakep masih banget cakep, baru iya. ini untuk teman teman yang punya usaha khususnya yang Barang nih ya, sewa, Betul. atau sewa, hmm. atau yang sekarang lagi ngetrend itu kayak uh, online, online ya. ya, online, online ya. Buat ngampas juga bisa, buat ngampas juga bisa. Betul, Betul. ini kita punya blindfolding dua ribu sebelas AC non PS. Ya. Ini ngomong-ngomong, dibuka di angka berapa? Um? Ini kita buka murah meriah, murah meriah. sobat coba berapa lima puluh lima juta? 55 juta sambil ngopi bungkus. Iya, 45 gimana nih Om? empat uh, 45 ngopi dulu ngobrolnya lama. <laughs> <laughs> ngopi dulu ngobrol lama 45. Iya. Buat teman-teman yang sekiranya minat dengan blend fan ini langsung aja datang ke lokasi Harga ditunggu nih. 50-an ya. Iya udah oke. Siap. Kita punya apa lagi nih Om? Eh uh, ini 2013. Ini 2013. Hmm. AC non power. AC non power satu tiga satu tiga juga ini juga 2013 AC non power sama, masih satu ada. tiga pajak pajaknya hidup sepuluh dua pajak hidup sepuluh tiga kir kirnya masih hidup kir masih hidup juga masih hidup. ya masih hidup hmm. jadi ini pajak kir hidup sobat hidup sobat semua semua, hidup semua hidup. ya iya. dibuka di angka berapa ini ini kita buka di angka 67 juta 67 juta kita buka iya. dibuka sama bang agus enam puluh tujuh enam puluh juta 67. Lima lima dikasih nggak? lima lima ngopi dulu <laughs> ya kan sambil ngobrol angkut kayaknya stok kopi Ii. bang Agus banyak banget nih kita ini. pakai kopi gaya <laughs> ya kan pakai kopi kampung betul ya. betul gitu. betul aduh stoknya kopi nggak habis-habis teman-teman semua habis. ya pokoknya enggak jadi mobil yang penting ngopi, ngopi dulu jadi saudara jadi saudara betul iya. ini ban-ban juga masih baru nih masih baru ban-bannya juga masih Ii, baru masih kondisinya baru. juga masih layak hmm. pakai hmm. bikinnya susah loh bikinnya susah harganya ya harganya murah bukan dari lempung ya bukan harganya murah harganya murah 67 juta 55 ngopi dulu sampai oh, jadi Sampai jadi Ngopi dulu sampai jadi Betul. Ini kita punya apa lagi om? Next punya, uh, Ada bis Ada bis ya Sama truk-truk Oke okay, kita oh. menuju ke bis dan truk Oke okay. Oke okay, teman-teman Ini kayaknya sih baru pertama tayang nih di Derosani. nih Kita punya bis Kita punya bis Bis apa ini Bang Agus? Ini uh, Isuzu NQR Isuzu NQR Itu Isuzu NQR tahun 2013 2013 ya. NQR berarti asli bis nih Bang ya asli dong asli, asli bis ya? ya 2013 2013 ini karoserinya apa Bang karoseri Agustus karoserinya Agustus ya. kondisinya sendiri bagaimana Bang kondisinya ini masih harus ada perbaikan Oh masih harus uh, ada perbaikan kayak kaca samping ada pecah mm -hmm. uh, terus Uh, ini bumper, bumper. Kalau pemain-pemain bus itu udah pasti pada paham semua. Pemain bus pasti paham, paham, ya? pasti paham semua. Paham semua ya? itu jadi uh, seatnya ini 32 32 dua, tiga puluh dua seat, tiga seat, tiga seat. seat. AC, AC, ducting, uh, ducting, atas. ducting ya. Ya, ducting, 32 seat, ducting, tiga puluh seat, tiga seat. NQR berarti NQR. ini sasis asli untuk bus untuk bus ya sasis betul. asli untuk bus untuk ya bus. ini dibuka di angka berapa bang saya buka murah aja murah aja ya? ini ada pajak juga kan masih dua kali hidup oh pajak dua kali hidup Platnya plat g bang ya platnya g jawa plat g Aa, platnya g, g jawa g itu mana bang ya g berarti Aa, daerah daerah brebes daerah brebes ya iya, daerah, daerah brebes daerah tegal daerah tegal pajaknya berapa ini pajaknya per tahunnya murah murah cuman ya cuman 2 juta sekianan 2 juta sekian. Iyo. Pajaknya? Pajak plat kuning, Pak. Oh, betul. Iyo. Karena mobil angkut ya, plat kuning. plat kuning. dua 2 jutaan. 2 kali dua kali mati. 2 kali mati. Dibuka di berapa? 275 ratus 275 juta. 275 juta. Iya, jual murah jual cepet Jual Biar murah cepat diangkut. <laughs> Biar cuma diangkut. Betul. Luar biasa sekali. Kirinya kelewat dua kali. Ya, akhirnya kelewat dua kali, dua ya, puluh Oktober 2021 ribu Oktober 2021 ribu Berarti kelewat, bang ya, ya. ya betul. Ini kita ada bus dibuka di angka dua ratus juta. Untuk pemain-pemain bus nih yang ngerti, ah. langsung aja ke langsung aja. Banten dah, ke Banten langsung ke Banten Jaya. Mandiri, mandiri ya. ke tempatnya Bang Agus, betul. cek langsung kondisinya tawar stok kopinya masih banyak masih ngopi banyak. ngopi masih banyak. <laughs> ngopi ngopi stok kopinya masih iya. banyak sambil ngopi sambil, sambil dinego nanti biar ketemu deh harga jadinya pokoknya kalau beli mobil di Banten Jaya Mandiri hadiahnya pupuk MBO Oh pupuk ya, MBO pupuk ya cair. cair kebetulan oh. pabriknya di sini bang ya Betul. kebetulan di gudang Iyi. nih di pabriknya di sini uh -huh. nah teman-teman ini ada satu lagi nih, unit yang baru banget datang nih. Iya, iya. Kebetulan lokasinya juga di sini nih. Ini iya, ada, ada apa nih Bang nih? Ini baru banget dateng nih, masih Avanza hangat 2009. nih. Avanza 2009. Ini ada Avanza 2009. 2009 Plat ya. Bandung Bang ya? Bandung, Bandung. Bandung. Avanza 2009, ya. Plat Bandung 0824. Pajak masih hidup nih Bang? Pajak masih hidup, 240824. 0824, 0824 untuk? STNK depan, STNK belakang 0823 23. untuk pajaknya ya. Betul. Untuk pajaknya. Ini, ini dibuka di angka berapa, Bang? Ini kita buka di angka 75, 75 juta. 75 juta. lima juta ya, Bang ya. Ini teman-teman. Nih, lihat nih, masih buluk nih teman-teman nih. nih. Baru baru baru datang nih, ya. baru baru datang. Masih anget nih kak mesinnya betul, nih. Betul, puluh 75 juta. Uh -huh. Ini masih gua enggak, Bang? Masih, dikit. 2009, pajak iya, hidup, Maju, 75 hidup. masih nego, 75 masih nego, ini kondisinya harang. gimana bang kondisinya bang, kondisinya tinggal pakai, tinggal pakai aja ya, iya. ban ban juga masih bagus oh, bang ya, betul. ban, -ban, ban, -ban masih, masih, bagus. masih bagus, 75 juta masih bisa nego, sambil ngopi tentunya bang sambil ya, ngobi. sambil ngopi, pokoknya beli mobil bonus pupuk beli mobil bonus pupuk. Iya. <laughs> Karena abang kesini sini sekalian, iya, jadi kan ada pupuk, ya beli mobil di sini kasih pupuk. pupuk sekalian ya. Pupuk Hayati. Iya, pupuk Hayati. Betul. Jadi teman-teman di sini gudang kebetulan juga ada pabrik pupuknya. Ya, jadi kalau beli mobil sama Bang Agus nih dikasih pupuk cair. Iya. <laughs> yang suka tanaman-tanaman tuh boleh oh. tuh. Nah, ini ngomong-ngomong bagus kalau seumpama nih teman-teman ada yang mau kredit plat Bandung bisa nggak sih, Bang? Bisa. Bisa ya? Kita bantu. Dibantu tetap bantu. ya. Iya. Ini kalau kredit 2009 kira-kira DP berapa, Bang? DP minim 10 DP minim, juta, ya? angsuran 2, sekian. 10 juta, ya iya. angsuran 2, sekian selama 4 tahun. 4 tahun ya, Betul. 4 tahun. 2, sekian 4 tahun DP cukup 10 juta. Mm -mm. DP masih bisa nego nggak, Bang? Eh DP-nya sambil ngopi. DP-nya sambil ngopi. <laughs> <laughs> Serba kopi pokoknya Bang Agus nih. Luar biasa. Di sini kenyang sama kopi. Kenyang sama ya, kopi. Kan? Makannya belakangan. Makannya udah belakangan. Ngoburu ya. penyakit, penyakit mah dulu lah. <laughs> penyakit mah dulu. Ini di gudang ini Abang kayaknya punya banyak barang nih. Ada barang apa aja nih, Bang? Di sini, Bang. Nih, ada, mesin nih. Nih. Ada, ada mesin susu nih. Ada mesin susu ya? ya? Oh, selain Abang dagang mobil juga ada, ada Mesin juga iya, ya? Iya, ada mesin juga ah, Ini mesin, mesin susu, juga. susu apa nih bang? Indolacto, Indomil Indolak, atau Indomil ya? Iya Berarti susu cair lah ya? Pokoknya susu yang biasa kita makan, kaleng black sama kemasan itu mesinnya seperti ini Oh, seperti ini ya? Betul Ini dijual atau memang? Dijual Oh, dijual ya? Dijual Dijual di angka berapa nih bang? Uh, Saya buka untuk lima mesin, 5 panel itu, 1,2 M 5 mesin? 5 panel 5 panel? 5 panel. 1, Panelnya 5 kayak gimana m. sih bang? Ini, seperti ini Oh Panelnya Bonusnya mobil 1 <laughs> Bonusnya mobil 1? Iya, bonusnya mobil 1, Bonus harga puluh ya. juta Nah, ini panelnya nih Ini panel terbaru hmm. uh, Dia yang kapasitasnya kan besar buat pabrik-pabrik yeah. ya kita baik, kalau baik punya mobil-mobil ya? besar ini ada panel sebelah sana juga ada panel juga oh. ini mesinnya sebagian ya. Jadi hmm. ada lima mesin dan lima panel. Iya. Di harga satu. 1,2 m. 1,2 miliar kasih ada lima mesin. Kasih mobil satu nih. Lima nah, panel kasih bonus ini, mobil satu. Ya. Kasih mob, mobil satu nah, nih. Ini bonusnya mobil. nih ya. Bonusnya <laughs> 2006 110 st. 2006 110 st. Tinggal perbaikan sedikit Tinggal lah ya. Tinggal perbaikan sedikit. Ya ganti kepala ini mah udah oke okay lah ya. ya ganti kepala udah hmm. oke. Okay dua miliar masih dapat bonus mobil satu betul. <laughs> luar biasa sekali dah. luar biasa jadi di Banten Jaya Mandiri Mandiri uh. ternyata selain dagang mobil teman-teman ternyata juga sedia mesin mesin pabrik betul. mesin- mesin pabrik uh. juga sedia dan ini kebetulan ada Bang Agus punya ya betul 5 set uh -uh. plus lima panel betul. Untuk mesin susu ini, Bang. Betul, bangin. mesin susu. Jadi kalau teman-teman ada yang minat nih hmm. mau buka pabrik susu, hmm. bisa nih langsung hubungi nama pengasuh. Mamasan sapi, Pemerasan sapi, kambing. kambing. Ya, kalau beli satuan nih, Bang, satunya enggak dapat 5 M. Oh, kalau beli satuan satunya enggak dapat 5, 5 M. Kalau beli baru dia itu ada yang harga 5, ada yang harga 2,5 M. M. M. Ini ada 5. Betul, 5 ada mesin. Ada 5 mesin? 5 susu. 5, semua masih fungsi. 5 panel semua masih fungsi. Iya. 1,2. 1,2. Tuh, teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman yang minat nih kebetulan nih kita review sekalian nih ada Betul. mesin. Kalau semua minat langsung bukin aja bang Agus Betul. ya. Di nomor handphonenya berapa bang? 0822 1004635. Jangan lupa ngopi ya. Jangan nanya. lupa ngopi. <laughs> Kopi lagi aja. Ya. Ya. Nah, nah, nih pabrik pupuknya nih ya. sekalian nih. Jadi teman-teman yang mau beli mobil nih dapat bonusnya pupuk. Pupuk Embio nih. Pupuk, pupuk Hayati MBO. cair. Ini pupuk MBO, pupuk Hayati Cair, ya kan? Ini udah SNI, Bang? Udah SNI, ya? Udah SNI Sudah SNI hmm. Udah SNI Ini kita Oh ya MBO MBO nih, pupuk Hayati Cair, pupuk MBO, pupuk Hayati ya uh, Jadi karena di Indonesia ini kan sebenarnya tanah udah dangkal, kita mm -hmm. membutuhkan pupuk MBO. MBO Pupuk Hayati Cair yang dimana kita untuk menyuburkan tanah untuk menyuburkan Betul. tanah. Untuk Berarti ini untuk hmm. semua jenis tanah bisa? Semua jenis tanaman. Semua jenis tanaman. Ya, untuk pembuahan, pembibitan, ya kan? Untuk penanaman kita pakai ini. Pakai ini. Aturan pakainya, Aturan Aturan pakainya ini. Aturan pakainya ini. Jadi ini yang ukuran satu liter. 1 liter? 1 liter ini biasanya kita pakai satu tutup ini uh, dua 2 sampai 3 liter air. 2 sampai 3 liter air. Ya, Cara maksim pemakaiannya? Maksimal sampai 5 liter air cara pemakaiannya simple. simpel ini beda sama kimia jadi Ia? kalaupun kita misalkan tuangkan mm -hmm. uh, apa namanya pupuknya terus kita semprotkan mm -hmm. kita bisa langsung makan apa aja enak Oh seperti itu ini jadi dari, gak takut keracunan dari, ya takut keracun karena ini ah, bukan ah. bahan racun ini bahan alami bahan alami, bahan bahan alami. ramah lingkungan. lingkungan gitu <coughs> jadi jajar, uh, ya? pupuk ini udah label SNI &E. Pupuknya ini udah, pupuknya berlabel SNI, ya kan? Udah uji kementan juga, udah uji Wali tanah juga, jadi oh kita iya. siap edar pasar, eh? ya kan? Bisa kita coba, ini adalah jenisnya asam laktat. Asam eh. laktat, asam laktat. Eh. Luar biasa. Luar biasa <laughs> <yan>. <laughs> Jadi selain buat tanah dikonsumsi juga enak nih buat burung nih. bisa. Buat burung buat bisa hewan ya. Bisa. Oh iya iya Kita, iya, iya, iya, iya, iya Kita udah uji coba nih. Kita udah uji coba. Uji coba ya. Bisa ya kan? ya. buat bebek mercy. Bebek mercy. Buat ternak lele. Buat ternak lele. Ya kan? buat pakan ayam. Pakan ayam. Kambing juga bisa. Kambing juga bisa. multifungsi-multifungsi Jadi uh -huh. selain buat tanah, uh -huh. buat ternak juga oke okay, ya sebetulnya ini bisa ke juga tapi jangan kalau buat ya nah, jadi boleh. mungkin mungkin ujinya belum sampai ke situ Bang, belum ya. belum belum tapi kalau belum. untuk hewan betul. sudah teruji ya udah teruji sudah teruji ya, jadi enggak. bisa meningkatkan produksi ya betul bisa meningkatkan teman-teman ya, sekalian di rosani yang butuh pupuk Hayati betul. yang butuh pupuk Hayati di sini juga Bang Agus ternyata ada pabriknya dan tersedia juga betul. Ini cara pemesanannya gimana Bang? Cara pemesanannya ada bisa, ada bisa kita buka di linknya mbio.co.id mbio.co.id ya, Tulisannya itu e-m-b-i-o m b i o e mbio.co.id e Nanti disitu tertera linknya Ini ngomong-ngomong harus partai atau bisa retail? Uh, retail bisa, partai oke okay. Retail bisa, partai oke, okay. partai juga bisa jadi juga ya? Jadi. Siap, siap, siap Ini kita udah kirim Jawa Tengah, Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Timur Untuk Banten, Banten. tinggal kita produksi Lampung yang belum nih Lampung. Lampung, ya siap, siap, siap. Berarti udah Sumatera udah Sumatera sudah? Sudah, sudah mulai gue Indonesia nih ya? Go Indonesia Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan, ya. Mudah Mudah ya kita doakan saja sama-sama ya teman-teman ya Ini teman-teman ya. yang butuh pupuk bisa retail Berarti bisa, bisa, retail. bisa beli satuan Bisa beli satuan Tinggal dibuka linknya aja, Betul. langsung pesen Airbnb. Harganya berapa bang? Harga untuk per liternya ini di enam puluh Harga per liter enam puluh Betul. Yang dua liternya itu seratus 130 130000 puluh ribu. Yang untuk 5 liternya itu tinggal dikali. Tinggal dikali aja ya. Yang setengah liternya tiga puluh lima Setengah liter tiga puluh lima ribu. Uh -huh. Siap untuk siap. Ini untuk ini ukuran satu liter. liter Untuk ukuran satu liter Jadi ini yang untuk ukuran satu liter bang ya ini? Ya, ya? untuk para pertanian sama distributor-distributor Kalau emang mau minat untuk kerja sama-sama kita Betul. Bisa datang ke Banten Jaya Mandiri Betul. Ya kan? Kita tinggal partisipasi sama berbagi Betul berbagi. Partisipasi dan jangan lupa berbagi, berbagi. <laughs> ya kan? Sambil ngopi jangan Sambil lupa Sambil ngopi lagi? Ngopi pintar kalau kata Cing Bohar eh, tapi, <laughs> tapi gak campur ini kan doang ya? Iya <laughs> gak campur ini <laughs> Nah, nah. Jadi kalau kata ngobrol Bang Boharni di uh... MBO ini, uh, Pak di ya kan ngopi pintar katanya. ngobrol ya, petani, pintar, ya kan, pintar Indonesia. Indonesia. Ya, ngopi! Ngopi, itu <laughs> Luar biasa. Luar biasa, Bang Deddy, Siap, siap, ya kan. siap. Oke, teman-teman darur sekalian, dimanapun berada. Ini berhubung sudah seberapa waktu, Bang, ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol, kita review-review juga nih mobilnya, Betul. bisnya, ada mesin juga, ternyata Betul. ada pabrik pupuk Betul. juga. Ini saya mewakili tim Derosa, mohon undur diri nih Bang nih. Siap. Sampai ketemu lagi ya. di video selanjutnya. Ya, Oke, terima kasih banyak. Oke. Okay. Sukses selalu Bang. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.